Oke, jadi hari ini kita mau ke Teterate Itu adalah tempat uh, uh, kita bisa menemukan jaringan telepon Ya, saya ditemani sama Sonin Kita ke Teterate cuman berdua Dan dari apa Butui ya Butui. Dari Butui ke Teterate itu jalannya juga kurang bagus banyak semak-semak, uh, jalannya juga sempit, belum bisa dilewati sama motor. Makanya, uh, kita uh, ke teteh itu cuma bisa jalan kaki, dan juga uh, perjalanan dari sini ke teteh itu uh, berapa jam? Son? Satu jam, satu jam. Oke. Okay. Saya akan tunjukin ke kalian gimana susahnya perjalanan dari sini ke Tetek Rakte Kamu di, di, di depan Son? Kita harus ngelewatin jembatan kayu juga. Ini jembatan kayunya masih baru, ya, Son. Baru berapa lama? Baru berapa lama? Sekitar 5 bulan, sekitar lima bulan, ya. Halo, ini jembatan baru lima bulan. Ya, jadi lima bulan yang lalu orang kalau mau ke Teterate lihat bawah atau Enggak. bagaimana? Itu jembatan lama oh, jembatan lama cuman satu batang pohon ini aja ya? yang ah. ya, itu... lama hanyut ya? Mm -mm. karena udah lama diganti pakai baru, diganti baru lagi. Diganti baru lagi. Berapa lama baru diganti jembatannya, Soan? Hah? Bukan uh, dari dari hancur sampai diganti lagi berapa lama prosesnya? Wow. Bisa 2 tahun lebih. 2 tahun baru diganti. Hmm. Iya. Hah? 2 tahun baru diganti. Iya. Karena ini kalau rusak. Huh. Nah. Hah? kok. Hah? ini. Di sana juga masih ada semak-semak yang luas, kan? Ini juga jembatan hanya sederhana seperti ini belum ada apa namanya pembangunan yang bagus di sini. Saya tinggal di butuh ini seperti desa yang yang terasingkan karena desa yang di atas Madoba itu listrik mereka sudah stabil. Dan jalan mereka sudah jalan yang beton, bukan jalan seperti ini lagi. Daerah yang di bawah itu, apa namanya, son sana. yang di sana. Madobang. Nah, Madobak juga, uh, apa listriknya juga stabil. Madobak berapa tahun sudah menikmati listrik, son Udah lama ya. Kalau hmm. kalau mat eh uh, butuh baru 2020. dua hmm. 2020 ini baru dipasang listrik dan itu pun belum stabil. Sampai saya ngecas HP saking nggak stabilnya. Casan saya sampai kebakar. Untuknya HP saya aman. Dan saya baru tahu hari itu pas casan saya itu kebakar, bukan cuma saya aja yang ngerasain uh, seperti itu. Rata-rata orang butuh karena listrik mereka belum stabil kasasan mereka juga kebakar juga banyak yang kebakar akhirnya terkendala masalah pengisian baterai di sini karena takut kebakar Hai hey, ini Bang Botolo yeah. Halo Ada ada. itu yang 10 tahunnya lalu bekerja di di tempat kita untuk pembuatan tobat atap tradisional mentawai Halo Halo. Kau mau ke Matatonan bang Nah Mulai dari sini Sampai Nanti ke Ke Matatonan Ini udah jembatan ketiga Dari jembatan ketiga sampai ke Matatonan nanti Itu jalannya Luar biasa kecil. Nih. Kiri kanan itu semak-semak semuanya. Untuk untuk mencari jaringan aja susahnya luar biasa. Bahkan saya di Muara pun jaringan 4G juga susah. Tapi di Matatonan sudah stabil ya. Uh, jaringan 4G hmm. ini ini semua tanaman keladi milik warga jadi orang uh, mentawai sini di daerah sini kadang-kadang mereka punya rumah lebih dari satu yang satu untuk rumah dekat ladang yang satu rumah babi di seberang ya son mm -hmm. yang satu lagi rumah untuk tempat tinggal mudah mudahan dari video ini ada pemerintah yang melihat butuh bisa dibantu ya Jembatan yang lumayan besar Tapi ada nanti Sesudah jembatan ini Ada lagi jembatan yang Besar tapi Kondisinya gak bagus sudah mulai rusak di sepanjang jalan kita ke Tarete namanya Son. Teterate. Teterate itu kiri kanan ada sagu bambu kadang-kadang durian ya kadang-kadang juga durian belum lagi nanti ada binatang buas seperti ular atau serangga-serangga yang berbisa sangat sangat prihatin sekali ya mau gimana lagi beginilah keadaannya Jalan beton masih masih langka. Nah ini dia jembatannya hampir mau rubuh rusak karena apa terbawa arus air banjir. Jalan di sini pun harus hati-hati kalau tidak bisa jatuh ke bawah. Iya bisa langsung mati karena dari sini ke bawah itu juga juga tinggi juga ini lu lagi jalan yang berlumpur hati-hati cari cari selah untuk lewat, ayo san Dari mana? Dari Matotongan menuju Kebut Cui. <laughs> Hati-hati ya. Kebanyakan orang di sini jalan harus pakai sepatu bot. Saya sendiri pakai sendal. Sonin malah hmm. tidak ada pakai alas kaki sama sekali. Bisa Mungkin biasa. sudah sudah biasa. Oke udah biasa kamu enggak pakai kaki as eh, sendal begitu enggak pakai alas kaki <laughs> karena, saya, dilar kar karena saya dilarikan orang <laughs> dicuri kalau di bus ini kamu enggak takut duri kah mana duri oh -oh. Ya, kah? ini benar-benar kalau pergi ke gunung bukan patusan kayak gunung gitu uh -huh. kebalah duri-duri ya. uh -huh. Caranya, ada caranya kita injak duri itu. Ah, ada caranya ya? Iya. Kamulah yang tahu. <laughs> Karena sering kayak gini, loh, nggak pakai sepatu, uh -huh. mau nembak burung. Uh -huh. Kalau pakai putus, kan uh -huh. itu berbunyi. Tahun-tahunan, uh -huh. burungnya pulang. Nah, gitu. Oh. Kalau udah pakai selang, pelan-pelan. Uh. Burungnya cinta pulang, <laughs> jadi, kan, jadi tidak terlalu lari. Uh. Jadi, berjalan cepat, berapa? Network cepat, langkahnya. Uh. Nah, makanya tuh cepat sampai itu. Nah, ini juga jembatan ya hampir jembatan, perbatasan, oh, perbatasan Butui ke? sama mototonan. mototonan Ini juga hampir <laughs> ini juga hampir apa hampir rubuh jembatannya. Jadi kita harus berjalan di tengah-tengah karena ini jembatannya juga mau hampir patah tuh miring. Kalau dilihat di asli nah, Jembatannya mirip Nah ini kelihatan perbedaannya ini Di sudah. Matotonan Perbatasannya sudah Ada Jaya. beton Beda sama yang di dibutuhi Belakang tadi Jalannya belum ada Beton sama sekali Bahkan Kalau hujan itu yang paling berat Karena banyak lumpur Sampai kotor badan sampai kalau di sini sudah bisa naik motor, naik motor, naik motor itu gak terlalu diangkat-angkat. Iya, naik motor pun, nah, naik nah, motor kan. matic pun bisa di sini. Santai jalannya. santai jalannya, beda jalan. eh, sama yang Butui. Nah, ya, tolonglah pemerintah, pembangunan desa itu lebih ditingkatin lagi, gitu loh. Masa untuk jaringan harus Pindah desa dulu dan Untuk listrik juga nggak stabil sampai barang-barang Elektronik mereka sampai Banyak yang rusak kasihan Berapa lama lagi kita enggak lama lagi itu Nah itu dia Kalau Masih 5 menit lagi ya enggak lama lagi enggak lama lagi karena lokasinya di bukit sana mm -hmm. mereka dibantu kasih gula kasih ini mm -hmm. kalau di sini ada juga tapi enggak sebagus di mm -hmm. di matatonan ya mm -hmm. kalau sini wilayahnya Desanya, bagus di batotonan itu wilayahnya daripada mm -hmm. di kalau jalan, jalan moton di sini bagus juga mm -hmm. bersih mm -hmm tidak terlalu lumpur mm -hmm. jalannya kak semen seperti gini sampai Matotonan nya. Mm. Tapi kalau sudah lewat perbatasan mm -hmm. Matotonan menuju ke Butui mm -hmm. lumpur semua. Aduh bahaya. <laughs> Dan belum lagi ada SMP di Matotonan ada? Enggak enggak ada. Adanya di Madoba. Ah belum lagi anak yang sekolah SMP di Madoba di Madoba dari Matotonan, dari Matotonan menuju, ke, ke Madoba. menuju Madoba itu, itu. kasihan sekali mereka transportasi seperti angkot atau ojek pun belum ada belum ya, bisa naik motor belum bisa naik motor pun tidak ya, bisa oh ya tidak bisa naik motor bisa naik motor cuman sampai perbatasan tadi mm -hmm. nah ini sudah mulai menanjak jalannya ke sana. Kita tandanya sudah mulai sampai. Hmm. Ini baru dirambah. Pas kemarin kita datang disitu. Hmm. Pas abang datang udah Magda Ini gua bersih enggak? Belum lagi kan? Baru dibersihkan. Oh. Waktu datang sama Makda baru dibersihkan. Hmm. Ini baru dirambah. Mungkin hari Hari Minggu kemarin mungkin mereka sedang gorun. Oke. Enggak pasti nih. Hah. Enggak mungkin satu ini belum apa lagi. Heeh. Hmm. Belum lagi lagi, masih masih muda. Hmm. Ya, kita harus kita harus nanjak dulu untuk mencari jaringan. Oh iya, untuk melewati jalan ini Kadang-kadang Cuman motor trabas atau trail aja yang berani Tapi kalau motor Matic Mereka tinggal di atas Ya, San. Hmm. Ya, hampir sampai nah itu dia tempatnya teaterate tempat itu Hah? Itu itu. Hah. kita ada di atas bukit nah, di situ tempat apa mencari jaringan di daerah sini ada dibuat tempat duduk bekas-bekas tempat duduk tapi mungkin karena rusak jadi enggak enggak terus lagi karena bagaimana cara ngurusnya jauh dari sini penduduk sekarang saya mau telepon mama Oke, okay. sekarang saya mau telepon Mama dulu. halo assalamualaikum ma ah, gimana nak? Alhamdulillah mama gimana nah, kabarnya? Nah. mama sehat ini ah. gimana? Bet betah ya dibetah-betahin iya, iya. papa mana ma? ini gimana? papa lagi keluar ah. sama temennya ini uh -uh. uh. gimana? dia uh, sehat Alhamdulillah Mama gimana di sana? Ah. Ya gila sehat. Nih lagi ada masyaam. Ya udah mangudah. Oh. Pakna. Iya, mungkin apa Ma besok kalau Bibi pulang masakin ya Ma. Pulang nanti. Boleh kayak ya Iya ya, ya, ya, Oke. Okay. <laughs> hmm. eh? Tapi mama aman di sana kan? Aman, Alhamdulillah. Itu yang belanja. Nah, yang penting, belanja gimana? Huh? Belanja bagaimana? Ya, 1 2 du... lah. 1 2 memang huh? udah libur uh, apa? itu yang belanja ke kambang siapa uh, papa lancar belanjanya apa? Ya, ya papa yang belanja. Ah ya udah Yaudah ya. Udah, ya Oke mas, assalamualaikum. Dong, salo, lo. Ya. Oh, jangan lupa bawa sagu ke Maria. Oh bawa sagu, sagu sama talas. Ya. Oh, Oke okay. Sagu yang di dalam bambu itu nah. Oke okay. Emang di dalam bambu itu enak? Enak makan. Bisa Oh, Kayak tepung gitu? Enggak bukan kayak tepung Dia udah kayak apa Kayak roti dia Oh Ah iyalah Iya Oke okay. Jaga kesehatannya nak? Iya ma ayu, ayu. Assalamualaikum Dadah Selamat. Oh.